rekan-rekan sekalian selamat sore uh, saya senang sekali sebenarnya semua hal yang ditanyakan dan isu-isu yang menjadi perhatian rekan-rekan sekalian sudah tercover dan diberikan uh, penjelasan secara rinci oleh Ibu Menteri luar negeri tapi kalau saya melihat dari kluster isu pertanyaan yang disampaikan sebenarnya uh, tidak terlalu banyak hal lagi yang bisa kita berikan penjelasan terkecuali beberapa isu mungkin terkait uh, masalah jamaah tabrik masalah di, di Malaysia mungkin sudah sangat jelas tapi ada isu-isu lainnya yang kita coba rangkum dalam satu uh, jawaban yang mengcover semuanya bersama kita sudah juga ada Pak Tumpal di seberang sana, mudah-mudahan Pak Tumpal dengar saya Pak Tumpal menjadi anchor kita dalam hal memfasilitasi bantuan internasional. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait bantuan internasional yang perlu penjelasan atau pendalaman, lebih lanjut tentunya Pak Tumpal bisa juga ikut nimbrung dalam memberikan jawaban. Pak Ademi juga ada di sana, kalau ada hal-hal yang lebih mendalam lagi yang diketahui terkait penanganan masyarakat kita, PMI kita di Malaysia, selain Pak Yuda yang bisa memberikan masukan, Pak Dini juga bisa memberikan tambahan. Uh, tugas saya tidak berat hari ini, saya hanya menjadi moderator Membagi uh, pada rekan-rekan yang akan memberikan jawaban Kalau saya bisa, mungkin saya akan undang dulu Pak Hose Karena ada satu pertanyaan spesifik yang terkait dengan uh, summit, ASEAN Summit Namun dua hal yang diajukan oleh Mbak Dian dari Jakarta pun telah dibahas secara jelas oleh Ibu Menlu Untuk itu saya hanya akan minta Pak Hose menyambung satu pertanyaan mengenai kemungkinan uh, summit virtual ASEAN. silakan Pak Use. Terima kasih Pak Fajasa. Selamat sore teman-teman uh, semua. Uh, tadi Ibu Menteri Luar Negeri sudah uh, menjelaskan uh, sangat lengkap mengenai uh, ASEAN Coordinating Council uh, dan juga rencana pertemuan uh, tingkat tinggi para kepala negara, kepala pemerintahan ASEAN yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 minggu depan uh, untuk membahas uh, COVID-19 ini. Uh, kalau tadi dikatakan uh, pertanyaan dari yang diajukan, apakah akan terlaksana? Saya kira uh, jawaban tersebut sudah, sudah dijawab, Pak. Uh, ya, jadi, kalau ada tambahan pertanyaan, silahkan, Tapi pada umumnya, uh, pertanyaan yang diajukan oleh Ya, yeah. ya, yeah. ya. Yeah, jadi ke konferensi tingkat tinggi uh, khusus ASEAN maupun konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN Plus Tiga, di mana ASEAN Plus Tiga adalah 10 negara uh, anggota ASEAN uh, plus Jepang, uh, China dan uh, Korea Selatan. Jadi itu akan dilaksanakan. Uh, tadi para Menteri Luar Negeri ASEAN sepakat untuk dilaksanakan. KTT, kedua KTT tersebut pada tanggal 14 April minggu depan. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Osir. Saya juga mencatat ada Pak Dirjen IDP sekaligus acting atau PLT Dirjen uh, Proton di seberang sana. Selamat bergabung juga Pak Dirjen IDP. Uh, baik, mungkin kita langsung saja ke isu-isu majelis Tabligh ya, kalau Pak uh, Pak Direktur PWNI ber, uh, bisa memberikan jawaban uh, ada kalau saya lihat dari sisi uh, isu yang ditanyakan kurang lebih banyak kesamaan menyangkut bagaimana nasib uh, WNI kita yang ikut dalam majelis Tabligh khususnya di India, Pakistan, Bangladesh di Asia Selatan dan dari beberapa pertanyaan yang muncul karakteristik pertanyaan tidak jauh berbeda menanyakan bagaimana kondisi mereka, apakah juga status mereka di sana terkait apa, status tertutupnya India misalnya, dan juga status mereka yang dikenakan sanksi hukum karena melanggar ketentuan setempat. Memang untuk India sudah jelas mereka disebutkan melanggar hukum ya, karena melakukan kegiatan pada saat semestinya tidak ada kumpulan orang, secara kelompok besar jadi dari sisi itu ada sanksi hukum yang akan dihadapi oleh majelis taknik peserta majelis takbli asal Indonesia dan juga dari negara lain tapi untuk detailnya mungkin Pak Yuda bisa memberikan jawaban silakan Pak Yuda. terima kasih Pak Fa yang terhormat Bapak kita sama ASEAN teman-teman media Selamat sore mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat menjawab pertanyaan mengenai uh, jamaah tablik banyak teman-teman media yang menanyakan uh, ada Mbak Fina dari CNN Mas Keri Kumparan, Mbak Tria dari Manisi Simbun Mbak Rahel, .com, Mbak Ica dari Indonesia Insight dan Mas Erik dari Anadolu, saya coba uh, merangkum beberapa pertanyaan uh, pertama terkait dengan update terakhir WNI dan jamaah tablik di India dan bagaimana uh, warga kita anggota jamaah tablik yang menderita sakit di sana. Berdasarkan data terakhir dari KBRI kita yang ada di New Delhi, ada 27 anggota jamaah tablik kita yang terinfeksi COVID-19. 17 dalam masa perawatan dan 10 sudah dinyatakan sembuh. Untuk 17 yang sedang dalam perawatan kondisinya stabil. Lalu bagaimana kondisi jamaah tablik yang ada di India, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal? Uh, memang sebaran, uh, nanti kami akan juga uh, sampaikan statistiknya. Jadi berdasarkan uh, data kami uh, terakhir, ada 984. Kami sampaikan ini sekitar 984. Karena memang kita masih terus melakukan pendataan. Uh, total ada di uh, 9 negara. Ini kesulitan kita adalah memang... Uh, anggota jamaah tablik eh, tidak melapor eh, kepada perwakilan, jadi kita mencoba berbagai macam simpul eh, dari anggota jamaah tablik dan juga berkoordinasi dari eh, kantor markas besar yang ada di Kebon Jeruk, Jakarta untuk melakukan pendataan. Jadi so far ada sekitar 984 warga kita anggota jamaah tablik eh, yang tersebar di 9 eh, negara. Lalu tadi kami sudah sampaikan yang di India, untuk yang di Bangladesh, saat ini ada 161 anggota jamaah tablik yang ada di sana, 140, 140 diantaranya mereka menginap di Masjid Kakrel, Dhaka, dan 20 lainnya ada di luar Daka. Lalu untuk di Nepal, 13 anggota jamaah tablik ada di sana, saat ini mereka ada di penginapan di Kathmandu, Kondisinya dalam keadaan sehat dan aman. Kemarin sudah dilakukan tes covid kita masih menunggu hasilnya. Komunikasi selalu dijalin oleh KBR kita yang ada di Dhaka langsung kepada para anggota Jemaat Tablik yang ada di Nepal. Demikian juga konhor kita, konsul kehormatan kita yang ada di Kemenang. Lalu untuk di Pakistan ada 77 anggota jemaah tablik kita yang ada di sana yang tersebar di beberapa uh, macam provinsi. Sedangkan di Filipina ada 30 uh, anggota jemaah tablik, uh, 19 diantaranya ada di Manila, saat ini mereka uh, sudah berada di Golden Mosque, uh, Metro Manila sedangkan sisanya ada di daerah eh, sekitar Davos. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan kondisi di beberapa negara dari anggota jemaat tablik kita. Lalu eh, terkait dengan pertanyaan eh, mengenai nasib eh, ketika nasib anggota warga anggota tablik kita eh, terkait dengan kebijakan pemerintah Malaysia memblacklist eh, pemerintah India memblacklist dan membatalkan eh, visa turis untuk uh, orang asing yang hadir di jamaah akhbar di India. Dapat kami sampaikan, uh, pada saat ini uh, terdapat 44 yang uh, memiliki perkara hukum, 34 diantaranya ada di New Delhi dan 10 ada di Mumbai. KBRi New Delhi uh, telah meminta lawyer uh, dari KBRi untuk melakukan pendampingan dan juga memberikan uh, legal advice. Kita juga uh, menjalin komunikasi dengan jamaah tablik uh, organisasi jamaah tablik uh, di India terkait uh, dengan proses hukum ini. Lalu kemudian uh, pertanyaan mengenai bagaimana dengan pasokan logistik selama mereka uh, di lockdown? Apakah akan dikirimkan juga logistik uh, seperti di Malaysia? Uh, KBRI kita di Yunieli uh, telah memberikan bantuan logistik kepada kelompok yang paling terdampak dan paling kentai ini sebagai bentuk uh, upaya kita untuk memberikan pelindungan yang uh, maksimal lalu uh, pertanyaan mengenai anggota jamaah tablik yang saat ini data tadi kami sudah sampaikan ya dari Mbak Ice tadi menanyakan mengenai kabar uh, ada 379 yang masuk daftar hitam ini tadi kami sudah sampaikan. Jadi eh, 379 itu apa namanya memang eh, dapat menjadi blacklist, apa namanya eh, masuk ke dalam blacklist. Tapi yang berfakta hukum ada 44. Lalu pertanyaan Mas erik mau menanyakan mengenai nasib jamaah tablik di India saat ini, eh, di mana 731 WNI yang sudah eh, ada 731 anggota jamaah tablik di India dan berapa yang sudah positif covid, tadi kami sudah jawab uh, ya positif covid uh, ada 27 sedangkan angkanya itu sendiri uh, angka awal kami mendapatkan angka 731 dari uh, markas besar jamaah tablik yang ada di Kebenjuru namun uh, hingga saat ini yang dapat diverifikasi oleh teman-teman di perwakilan baik di KJRI New Delhi maupun di KBRI New Delhi maupun di KJRI Mumbai ada 667. Jadi 667 yang dapat diverifikasi nama dan lokasinya yang ada di India. Dan saat ini 667 tersebut telah tinggal di lokasi-lokasi lokasi karantina yang sudah disiapkan oleh pemerintah India yang tersebar di 33 lokasi. Saya kira uh, kami sudah menjawab uh, semua pertanyaan yang terkait dengan jamaah. Uh, terima kasih, Mas Yuda. Uh, kita melihat dari pertanyaan yang diajukan, ada beberapa pertanyaan juga yang menyangkut terkait mahasiswa kita di Australia. Ini merujuk pada pernyataan Perdana Menteri Scott Morrison di Parlemen Australia dan juga saat beliau uh, di di ada wartawan yang menanyakan mengenai nasib mahasiswa asing di sana uh, saya ingin garis bawahi bahwa tidak ada himbauan dari pemerintah sebenarnya untuk mahasiswa kita kembali ke tanah air namun tentunya uh, kita memaklumi bahwa kondisi di negara manapun saat sekarang tidaklah mudah uh, akibat pembatasan dan adanya uh, penularan kasus-kasus covid-19 di banyak negara jadi Kalaupun uh, ada permasalahan yang oleh mahasiswa kita, uh, kita akan sangat terbuka apabila mereka dapat berhubungan dan perwakilan kita di Australia untuk mencarikan satu solusi atas permasalahan yang didapi. Namun, saya garis bawahi lagi: tidak ada rencana dari pemerintah untuk memulangkan mahasiswa kita di Australia. Dan yang ingin juga kami garis bawahi dari pembicaraan telepon yang dilakukan oleh Melu RI dan Melu P beberapa waktu lalu. Uh, intinya adalah memintakan perhatian dari pihak Australia untuk juga memahami adanya kecemasan di antara mahasiswa kita atas statement yang diberikan oleh PM, PM Australia saat ditanyakan oleh wartawan mereka atas uh, mahasiswa asing yang berkuliah di Australia. Uh, pada intinya adalah uh, kita berharap pada saat mana ada tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa kita di Australia, mereka tidak segan segan berkomunikasi dengan perwakilan kita di Australia dan mencoba mencarikan solusi atas permasalahan yang ada. Namun saya ulangi, sampai saat sekarang kita belum mendengarkan atau mendapatkan satu inquiries tertentu dari mahasiswa kita di Australia. Mungkin itu terkait beberapa isu yang spesifik mengenai Australia. Kalau kita lihat dari kumpulan pertanyaan lainnya, ada satu yang spesifik menijama umur adil Saudi, mungkin Mas Yuda juga bisa memberikan penjelasan. Silakan Mas Yuda. Baik. Pak Zaza, kami mencoba menjawab pertanyaan Mbak Nahhasti dia mengenai kepulangan jemaah umroh kita dari Arab Saudi. Benar, rencananya akan tiba pada malam hari ini. Flight yang sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi untuk memulangkan jemaah umroh kita, termasuk jemaah umroh yang overstay sejak 1 September tahun lalu. Pada penerbangan ini juga ada deportan. Warga negara Indonesia yang uh, telah uh, yang melakukan beberapa pelanggaran krimigasian uh, dipulangkan bersama dengan penerbangan ini dan apakah pertanyaan apakah tidak ada karantina terhadap mereka jadi mereka sudah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan dan pada saat ketibaan KKP atau Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada akan melakukan pemeriksaan tambahan. Pemirsaan tambahan itu antara lain berupa pengukuran pemuk suhu tubuh, saturasi oksigen, dan juga mengecek uh, ada tidaknya uh, simptom COVID. Mereka juga nanti akan diminta untuk mengisi health record dan diminta untuk melakukan self-quarantine selama 14 hari. Namun bagi yang menunjukkan tanda-tanda flu -tanda atau menunjukkan demam, maka akan langsung uh, diproses karantina. Demikian, uh, terima kasih, Mas Yuda. Ada pertanyaan mengenai terkait kerjasama internasional dari Medcom ID, CNN Indonesia, dan CNN TV. Uh, sebenarnya sebagian besar sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Namun apabila ada hal yang secara spesifik akan ditambahkan, uh, kita bisa mendapatkan uh, tambahan informasi dari Pak Tumpal ataupun dari Pak Cecep. Mungkin saya undang dulu Pak Tumpal yang eh, tembak jelas di layar saat sekarang. Silakan Pak Tumpal. Terima kasih Pak Dubes, Pak Dubes Tuku. Terkait dengan pertanyaan mengenai uh, bantuan internasional, uh, betul yang dibilang Pak, uh, Pak Jubir bahwa sudah tidak banyak lagi yang bisa ditambahkan. Pada prinsipnya, uh, mengingat Kementerian Luar Negeri adalah bagian dari Satgas gugus uh, Tugas uh, untuk menghadapi COVID-19 seluruh data yang ada di Kementerian Luar Negeri tersebut akan selalu diupdate kepada BNPB sehingga secara protokol data terakhir yang paling final dari keseluruhan dukungan internasional yang ada tentu akan e, semua yang paling otoritatif e, berada pada BNPB. Dalam kaitan ini ada dengan beberapa pertanyaan yang ada bantuan dan dukungan yang yang diterima oleh pemerintah Indonesia terkait dengan apa yang sudah di, di, uh, disampaikan oleh Satgas yang disebut dengan prioritas barang yang diberikan uh, ada tujuh prioritas uh, alat kesehatan yang menjadi perhatian dari Indonesia tujuh hal itu adalah uh, uh, pertama ADB atau Personal Protective equipment. kedua adalah uh, mask, masker, baik itu yang N95 ataupun Surgical Mask ketiga adalah rapid diagnostic kit. Keempat adalah FD, uh, virus transfer media atau dotron swab. Kelima ventilator atau mechanical ventilators. Keenam uh, PCR, RT dan reagennya. Tujuh termometer. Ini adalah uh, tujuh yang paling prioritas kebutuhan Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan uh, dalam beberapa hari. Dalam kaitan ini juga, bantuan-bantuan uh, ini adalah yang menjadi perhatian, dukungan ini akan menjadi perhatian uh, Kemlu memfasilitasi ke depan. Selain ketujuh uh, prioritas tersebut, ada beberapa lagi items yang juga telah disampaikan di, uh, oleh pihak Kementerian Kesehatan dan BNPB di luar tujuh itu adalah misalkan ada medical helmet mask, ada disinfektan liquid, ada region laboratory, ada ECMO, Korporal membran oxygenation, oksigen apparatus, infusion pump, Mobil x-ray, antiviral oseltamivir, ose e chlorofin fosfat, macrolite antibiotics, dan beberapa lagi yang e kita catat jumlahnya 34. Tapi fokus kita adalah tujuh tadi yang terutama menjadi prioritas. Terkait tadi e ada pertanyaan juga, apakah sejak laporan Ibu Menteri luar negeri, e dalam uh, pembahasan dengan DPR, apakah ada penambahan, tadi telah disampaikan oleh Ibu bahwa sekarang ini uh, sudah ada sembilan negara yang yang, yang telah menyatakan komitmen dan sebagian bahkan telah merealisasi komitmen tersebut menjadi sembilan. Negara baru yang, yang muncul sejak uh, pembahasan dengan DPR adalah Sanjabat. Kira-kira itu Pak Jubir terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tumpal. E, mungkin yang terakhir, e, mengenai Korea Selatan ada pertanyaan terkait WNI kita yang dideportasi Mungkin Pak Yuda juga bisa menjelaskan Terima kasih Pak Dubes Faisaza Jadi kami mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Rahel detik.com terkait dengan WNI yang dideportasi dari Korea Selatan karena melangkah aturan isolasi mandiri. Pertanyaan ini juga disampaikan oleh Mbak Dante dari Alenia ID Jadi dapat kami sampaikan bahwa Benar, ada warga negara kita yang dideportasi oleh pemerintah Korea Selatan karena melanggar aturan isolasi mandiri. Yang bersangkutan telah tiba kemarin malam, difasilitasi kepulangannya dan kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan dan sudah diantar kembali pulang ke daerah asal. Yang bersangkutan berasal dari Bogor. Berdasarkan data yang diperoleh dari KBRI kita yang ada di Seoul, Uh, yang bersangkutan uh, tiba di Incheon tanggal 4 April. Lalu KBRI diberi informasi uh, tanggal 7 April dan kemudian tanggal 8 April proses deportasi uh, dilakukan. Uh, yang bersangkutan uh, melanggar uh, ketentuan uh, melakukan isolasi mandiri. Jadi pada saat kedatangan semua pendatang diminta untuk mengisi di mana dia akan tinggal tapi kemudian terdeteksi dari lokasi uh, HP-nya yang bersangkutan tidak tinggal sesuai dengan alamat yang dituju nah ini juga uh, sekaligus uh, menjadi pembelajaran bagi kita semua Ibu Menteri Luar Negeri juga sudah menyampaikan agar kita dapat menunda perjalanan-perjalanan yang tidak esensial, tidak penting uh, dan juga pentingnya mematuhi hukum negara setempat terkait dengan kebijakan uh, penanganan penyebaran COVID demikian Bapak Baik, terima kasih Mas Yuda. Rekan-rekan media sekalian, dari berbagai pertanyaan yang diajukan secara menyeluruh sudah bisa, sudah dijawab oleh teman-teman di KEMLU dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu itu sudah menjelaskan semua hal yang ditanyakan. Ada satu hal yang pertanyaan sedikit menggelitik mengenai kondisi para diplomat di luar negeri. Ini pertanyaan dari rachelidetic.com Ya, apa? saya garis bawahi kembali apa yang disampaikan Ibu Menteri Luar Negeri mesin diplomasi terus bekerja di tengah berbagai kesulitan, keterbatasan teman-teman kita di perwakilan menjalankan tugasnya namun mereka tetap terus berdedikasi untuk melakukan terbaik bagi negeri terus memberikan perlindungan pada warga kita yang menghadapi permasalahan dan tentunya kita sama-sama mendoakan dalam kondisi kesulitan yang ada saat sekarang di mana mereka tidak bisa melakukan banyak aktivitas yang sebagian besar juga mengurangi pekerjaannya, kami bekerja dari rumah, bantuan atau fasilitas yang diberikan bagi negeri dalam konteks pendidikan bantuan internasional, membantu warga negara kita yang menghadapi permasalahan, terus bisa dilakukan dengan segala permasalahan yang ada dan segala keterbatasan yang ada pada saat sekarang. rekan-rekan sekalian demikian press briefing yang kita lakukan pada siang hari ini. terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian dan pertanyaan-pertanyaan disampaikan. Kami yakin apa yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri dengan demikian telah menggambarkan kinerja Kementerian Luar Negeri dalam membantu upaya pemerintah mengatasi permasalahan COVID-19 melalui kiprah diplomasi di mancanegara dan juga dengan upaya terus menggalak aktif mencarikan solusi internasional atas berbagai permasalahan ada. Dengan demikian kita jumpa lagi pada kesempatan kes briefing yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.